Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Permisi, mohon Dari tadi saya ngomong saja. Padahal mic-nya masih mati. <laughs> Aduh. Gimana kabarnya Siti Raudatul Sepia Dinda? Kami pun kabar baik, Pak. Iya, ini laki-laki uh, hanya bagus sama Tommy ya? Yang ikut. Kalian hari ini tidak ada kelas gitu? Kelas luring? Hmm, tidak ada, Pak. Tidak Oke. Okay. Ya, saya tuh uh, tidak bisa luring hari ini karena jam 2 nanti saya harus sudah ada di Jakarta Selatan. Jadi <tuh> paling telat jam... Saya berangkat dari Serang, gitu ya. Tapi eh, alhamdulillah, kalian juga tidak ada kuliah luring, sehingga bisa digabung Daring semua. Nah, eh, minggu terakhir itu, saya menjelaskan kritik sastra Abrams. Eh, Mudah-mudahan Anda masih bisa mengingatnya, kritik sastra Abrams itu adalah kritik sastra yang sifatnya fondasional, sifatnya memberi dasar pada arah kritik. kelihatannya kalau Abram itu menginginkan kita itu punya arah gitu, kalau mengkritik itu arahnya coraknya kemana? Apakah mau melihat sisi uh, hubungan antara karya sastra dengan dengan realitas yang diacu? Sehingga ia menekankan aspek nemesis Apakah kita meneliti kajian ekspresi sastra dalam hal ini kepengarangan proses kreatifnya. Atau meneliti sastra itu sendiri sebagai sebuah kerja objektif. Atau e, meneliti pembacanya. gitu. Tentu saja e, pandangan kritik semacam ini adalah pandangan kritik yang sifatnya teoretik ya. Karena... Sebagaimana digunakan juga di dalam uh, Berbagai macam kajian Teori Abraham itu seakan-akan Sudah merupakan teori sastra yang Yang menyeluruh dan kita tinggal memilih saja Jadi Abram itu tidak terlalu dikenal sebagai kritikus sastra uh, Tapi memang harus dihayati bahwa Beliau itu salah satu tokoh di Amerika yang bekerja keras untuk melihat uh, untuk melihat bagaimana kritik sastra berkembang di di satu masa zaman romantik khususnya kemudian ia juga memang mengomentari beberapa uh, perkembangan kritik sastra di Amerika pada abad 20 gitu ya nah, jadi ia lebih banyak meneliti meneliti kritik, kemudian ia memandang dan melahirkan teori-teori kritik itu. Jadi awal mulanya ia meneliti kritik-kritik sastra di masa romantisme. Nah sekarang, itu sekedar me menambahkan saja, dan saya harap Anda memperdalam lagi Abrams, baik itu dari buku utama yang kemarin kita bicarakan, The Mirror and the Land, juga beberapa buku yang lain, bahkan menurut saya, Uh, buku yang pernah juga saya baca The Glossary of Literary Kamus Susastra Abrams itu sangat lengkap ya uh, sangat baik untuk Anda koleksi kita akan lanjutkan ke zaman yang masih dekat sekali dengan Abrams Abrams itu kan kelahiran 1912 ya nah sekarang kita akan lihat uh, saya akan saya tayangkan ya PPT nya Bisa terlihat ya? Ya sudah pak Oke. Okay. Nah ini uh, Kalau Anda sudah mengenal Abrams mungkin kita bisa lanjutkan Ke seorang Yang dalam hal ini Malah lebih bisa disebut sebagai kritikus Beda dengan Abrams Dia itu lebih uh, Lebih akhirnya melahirkan teori Tentang kritik itu sendiri dan Akhirnya malah uh, dapat dipakai untuk kajian, untuk lebih banyak dipakai untuk kajian atau kritik ilmiah gitu ya. Karena sebagaimana misalnya di Indonesia Pak Maman Mahayana bilang bahwa kritik itu juga melingkupi kritik akademik sebagaimana skripsi, gitu ya, disertasi, itu juga bagian dari, bagian dari kritik sastra itu sendiri. ya Tapi... Uh, kalau saya sih cenderung yang tidak terlalu sepaham dengan pandangan itu. Bagi saya skripsi, tesis, disertasi ya karya ilmiah. E, jarang yang bentuknya kritik. Gitu ya. Karena kritik itu mestilah karya ilmiah yang sifatnya... Sifatnya memang kritis. Ya. Beda ya. Karya ilmiah biasa yang hanya menggunakan ilmu dan metode yang sudah jadi. Dengan karya ilmiah yang kritis. Nah John Watson itu... E, berarti kelahirannya beda 10 tahun ya. Dari... Dari Abrams, ya kelahiran tahun 1922, sama dia juga dari Amerika uh, Sebelum kita nanti melihat beberapa pandangan kritikus dari belahan uh, wilayah lain termasuk dari Indonesia sendiri Kita akan melihat bagaimana Adrid, uh, John Watson Adrid itu uh, mengembangkan kritik di Amerika gitu ya Sebenarnya kita tidak sedang bicara uh, Amerika karena karena uh, cara berpikir macam ini sebenarnya uh, berkembang juga di Indonesia ya. Jangan-jangan anda atau mungkin juga saya atau mungkin siapa itu uh, cara berpikirnya seperti ya Aldrich. Nanti anda akan melihat bahwa Aldrich juga menyerupai cara berpikir Beton Brecht seorang penyair dan juga dramawan dari Jerman dalam beberapa hal ya. Ini ada beberapa buku menurut saya yang berkaitan dengan kritik-kritik uh, kritik, uh, Adrid terhadap fiksi. Jadi, uh, Adrid itu adalah kritikus yang paling istiqomah menurut saya. Dia tidak terlalu peduli dengan puisi, dengan drama, dia hanya peduli dengan uh, fiksi. Gitu ya. Dia istiqomah, dia kritikus fiksi. Nah, uh, Ini ada beberapa sumber yang biasa dipakai oleh para ahli kritik sastra. Kalau kita bicara Adrid itu uh, kita akan melihat After the Lost Generation bukunya yang dibuat uh, tahun 1951 terbit 1951. Ini uh, ini adalah buku yang sifatnya kajian kritis terhadap para penulis dalam dua perang dunia gitu ya. Dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kemudian ada lagi In Search of Heresy, apa heresy? Seharusnya itu bidah ya, jadi ini adalah persoalan-persoalan bidah di masa di sastra Amerika eh, dalam masa konformitas. Ya. Kemudian ada lagi Time to Mother and Create. Ini kelihatan judul-judulnya juga keras ya. Ini adalah saat untuk membunuh dan mencipta gitu. Membunuh apa yang dimaksud? Ini tanggapan-tanggapan eh, Adri terhadap Novel-novel kontemporer di masa krisis, ya. Kemudian ada the Defile in, in the Fire, uh, retrospective essay on American literature. Ini ini juga uh, apa pandangan-pandangan essay-essay retrospective uh, adrid terhadap karya-karya sastra Amerika dan juga kebudayaannya. Gitu. Tapi beliau juga sebenarnya menulis uh, novel. Uh, saya tidak tayangkan di sini, judul novelnya uh, kemudian kalau tidak salah, uh, um, beliau itu menulis karya lain yang mungkin tidak terhitung sebagai kritik sastra. Ya. Uh, beliau juga adalah seorang editor yang yang me mengkompilasi berbagai uh, tulisan kritik dalam bentuk esai-esai uh, kritik uh, uh, untuk fiksi-fiksi modern gitu ya. Uh, misalnya ada buku Critics and essays of modern fiction itu sebenarnya posisi Adrid sebagai editor. Uh, dia juga mengumpulkan beberapa cerita ada uh, Selected stories itu juga bagian dari kerja Adrid sebagai editor. Ya. Nah, saya tidak tayangkan di PPT. Anda bisa cari sendiri, ya. Nah, eh, <tuh> pentingnya kita bicara Adrid itu akan berkaitan dengan kecenderungan kita sendiri eh, yang senang membicarakan nilai di dalam fiksi. Ya, seringkali misalnya Anda melihat senior Anda gitu, eh, atau mungkin Anda pernah melihat membaca artikel. Skripsi-skripsi uh, senior kalian itu banyak sekali yang judulnya, misalnya nilai-nilai religius di dalam novel apa gitu ya, apalagi kalau atau janah pernah baca apa, nilai-nilai pendidikan di dalam uh, cerpen siapa gitu ya, apalagi nilai-nilai Islami di dalam uh, kumpulan cerita siapa biasa itu nilai-nilai selalu dibicarakan ya, dan nilai-nilai ini adalah salah satu bagian penting yang dibicarakan oleh Aldrid Jadi kalau kalian mau mengkaji nilai-nilai di dalam fiksi mesti tidak melupakan Aldrid sebagai tokoh besar sastra, kritik sastra khususnya di Amerika, tapi kita di Indonesia juga sudah lama mengenalnya. banyak sekali, eh, mungkin ya, saya tidak terlalu pastikan tapi kalau melihat eh, dari berbagai artikel-artikel eh, berbahasa Inggris ya Adrin saya kira tokoh penting e, dunia ya dalam bidang kritik sastra, terutama dalam kasus-kasus e, nilai ini. Nah, kenapa kita mesti punya landasan dan punya perenungan terhadap hubungan antara fiksi dan nilai? Ini karena karena kita punya kecenderungan untuk bicara itu dan novelis serpenis itu adalah e, para sastrawan yang bekerja di atas persoalan nilai benarkah yang diangkat di dalam novel ayat-ayat cinta karya Habibullah Man itu adalah nilai-nilai Islami atau sebenarnya nilai-nilai nilai-nilai cinta biasa gitu dan Islam hanyalah kemasan yang uh, kemasan dagang gitu misalnya karena karena mayoritas uh, pembaca Indonesia itu adalah Muslim sehingga ia perlu membuat latar kehidupan Muslim padahal sebenarnya nilai yang diangkatnya melulu masalah cinta jadi semuanya islam di situ latar al azhar latar mesir latar apa gitu semuanya sebenarnya sedang mendukung gagasan pokoknya sebagai persoalan cinta jadi bukan persoalan islam jadi bukan bukan agama gitu yang diangkatnya ya e, tapi karena biasanya para peneliti para mahasiswa itu dikendalikan oleh kepentingan yang sifatnya normatif ya. sifatnya ingin ingin tidak mau bicara nilai cinta gitu inginnya nilai islami rasanya itu lebih normatif lebih lebih baik daripada bicara nilai cinta maka maka disetir sedemikian rupa penelitiannya untuk untuk tidak membicarakan cinta tapi membicarakan islam gitu ya misalnya gitu ya pada kenyataannya sebenarnya islam di dalam novel-novel macam itu hanyalah latar hanyalah ya, hanyalah kemasan sebenarnya diangkatnya bukan islamnya tapi ya kisah cinta saja gitu Begitu banyak novel yang seperti sinetron gitu ya. Jadi sinetron itu adalah uh, definisi yang, ya saya tidak pernah melihat sinetron itu negatif, tetapi sinetron itu dapat didefinisikan berdasarkan karakteristik yang khas itu, bahwa tema-tema bahwa yang diangkat oleh sinetron itu stereotip ya. Begitu-begitu uh, saja. Kelom uh, novella juga saya kira begitu ya. Um, apalagi bahkan drakor saya kira juga mungkin ya begitu zaman saya dulu SMA nonton drakor downloadin dari people apalagi gitu ya ya, ya gitulah ya kisah-kisah begitu ya polanya sama mungkin sekarang juga drakor tuh begitu saja saya tidak terlalu mengikuti nah kita akan selalu bicara nilai gitu kita senang bicara nilai kemudian eh, apa namanya Adrin itu kemudian terjebak gitu untuk membicarakan nilainya Dan dia akhirnya lupa dengan kelebihan sasra sebagai sasra itu apa Ya enggak? Bisa dimengerti ya? Kalau kita membicarakan uh, sasra sebagai seni maka kita tidak bicara uh, nilai di luarnya Tetapi ya apa kelebihan sasra itu sendiri Kita tidak sedang bicara misalnya apa sih nilai sosial yang diangkat oleh Willy Fahmi dalam puisi-puisinya, gitu. puisi Willy Fahmi kok bahasanya bahasanya ngepop sekali dengan bahasa gaul sekali gitu. Lalu kita lupa bahwa bahasanya itu menarik, gaya ucapnya menarik. Yang kita bicarakan melulu nilainya. Sebenarnya apa sih yang dibicarakan kehidupan macam apa gitu? Nah, Adrid itu adalah uh, kritikus yang menurut saya uh, lebih banyak mengurusi nilainya daripada sastranya karena ia terlalu fokus pada nilai itu maka ia berpikir bahwa uh, sasa itu tujuannya sebenarnya adalah untuk uh, untuk apa untuk memberi pengertian untuk memberi makna pada nilai-nilai di masyarakat gitu. ya. jadi ia memaksa gitu memaksa memaksa sasarawan itu untuk bekerja di atas nilai bekerja di atas nilai Lupa bahwa sastra itu sendiri sebenarnya sudah merupakan nilai. Tapi, lagi-lagi ini menurut saya begini. Uh, mungkin saja, kalau kita kajiannya ke sosiologi sastra, mungkin saja problemnya bukan sastra sastrawan itu tidak sanggup me, me, membuat nilai baru, bukan. Tetapi karena kondisi sosial itulah yang tidak pernah bisa dipisahkan dari proses kepengarangan. Ya. Itu juga... Uh, dimahumi oleh al-diri sendiri bahwa ya sejauh Amerika itu tetap korup pada konteks sejarah tahun 1940-an dan 50 an maka tidak mungkin bagi dia ya tidak mungkin ada uh, karya fiksi yang yang bagus secara nilai gitu karena latar negaranya sendiri adalah negara yang penuh korupsi saat itu nah ini debatnya tentu Anda harus berpikirnya dengan kritis juga ya Uh, mohon jangan jangan latah gitu, <laughs> jangan ikut-ikutan Aldi. Saya termasuk orang yang tidak sependapat. Kan misalnya gini di Indonesia itu uh, tidak kita tidak berhenti menghadapi korupsi ya. Tapi apakah dengan latar semacam itu kita pun tidak sanggup membuat puisi yang bagus, ya? tidak sanggup membuat cerpen yang bagus, tidak sanggup membuat nopo yang bagus. Kenapa yang disalahkan adalah kondisi negara gitu, ya? saya sering bertanya begitu kepada, kalau ingat Adri. kenapa yang selalu Adil serang itu adalah negaranya sendiri bahwa Amerika ini uh, sudah sudah apa ya sudah kehilangan orientasi gitu mau bagaimana ya. bahkan memang ia juga melihat misalnya suasana pertengkaran antar ras 1950-an di Amerika itu tidak kunjung usai gitu dan nah, dalam situasi sosial semacam itu dalam kondisi warga pemerintahan yang korup. Mungkinkah ada sastra yang bagus gitu? <laughs> Kata Adrid. Jadi dia lebih banyak menyerang ke arah sastra. Kalau saya tidak Kalau saya tidak berpikir begitu ya. Menurut saya ya, sastra seharusnya bisa bisa bekerja dengan eh, tidak disebabkan oleh realitas sosialnya melulu gitu. Ya. Nah, dalam hal ini Adrid itu seperti sependapat dengan pandangan dari Theodor Brand. Betul itu kan uh, mengarang uh, apa namanya salah satu puisinya itu berjudul Slash Said for Lirik. Itu Slash Said for Lirik itu adalah yang diterjemahkan oleh Bertha Dam Sausa dan Agus Arjono. Itu artinya adalah zaman buruk bagi puisi. Ya. Jadi Betul itu penyair yang salah satu karyanya selain Dramawan, salah satu karyanya di dalam puisi itu terkenal sekali Slash Zaid for lirik. Jadi ini adalah zaman buruk bagi puisi kata dia. Artinya Breh ingin mengatakan bahwa ya dalam zaman yang buruk mestilah puisi juga buruk begitu. Dan kata lain dia uh, Aldir John juga Breh itu seperti me menyadarkan kita begini loh. Ini ada pipi ada Ruzjannah misalnya uh, apa Diin, Dinda, Akbar dan lain-lain. Misalnya menulis puisi tentang cinta yang indah sekali. Itu ditertawan oleh mereka loh. Oleh Breh ya maksud saya. Breh akan bilang ngapain kamu nulis puisi tentang bunga. Sedangkan eh, dosen kamu itu ada yang korupsi <laughs> ya. Untuk apa kamu menulis puisi tentang sungai yang indah Vivi misalnya kata Breh. Kalau kamu tahu bahwa bupati kamu itu sedang mengkorupsi uang pembangunan jalan raya untuk apa Akbar ini menulis puisi tentang uh, tentang asmara yang berbunga-bunga jika sebenarnya presiden kita itu uh, sedang merugikan masyarakatnya sendiri gitu, sedang membuat keresahan pada masyarakatnya sendiri. Itu seakan-akan sebagai doktrin ya, bukan? Jadi ini kritiknya uh, berlaku terhadap sastrawan itu sendiri yang bagi uh, bagi Breh itu. Uh, Ya jangan melupakan masyarakat itu lebih indah daripada daripada bunga yang mekar ya. ya. Dan dalam puisi Brecht itu disebutkan begini, In meinen Leben in rhyme, Rhein, kamufir fast for we Uber. Jadi Uber mood. Jadi bahwa dalam sajakku Rima itu hampir hampir kuanggap apa sorry. Dalam sajakku Rima hampir kuanggap sebuah kekurang ajaran. Ini kalau kamu buat puisi mencari-cari rima, cari-cari -cari diksi gitu ya, itu kurang ajar banget gitu ya, kata beton breng. ngapain kamu cari-cari diksi yang indah, kata-kata yang rapi semua untuk apa gitu ya? itu kurang ajar. Gitu. tugas kita menulis puisi adalah bagaimana puisi itu bisa me menjadi bagian dari kritik terhadap kondisi sosial kita yang amburadul ini gitu. karena puisi yang rimanya bagus, diksinya cantik itu tidak akan mengubah keadaan kita. Gitu. ya. Tapi, kalau puisi yang kritis, mengkritik negara, mengkritik uh, pendidikan, dan itu akan menyumbangkan uh, pandangan tertentu terhadap pendidikan, terhadap kritik. Nah, uh, Itu paling tidak, Brecht juga bilang begini, Dalam diriku itu bersitegang rasa bahagia. In mir, strain, di ya, ya? Die Begeistrung, Uber, dan Bluchen. Hellbound. Jadi, aku juga tegang rasa bahagia saat memandang pohon apel berbunga, dia bilang gitu ya. Aku bahagia loh, gitu ya. Pipi pasti senang lihat bunga rumput aja senang gitu. Dinda melihat mawar mekar itu pasti senang gitu. berdebar debar kata bre juga. Tetapi, kata Breh, aku juga melihat rasa ngeri mendengar pidato si tukang cat. Siapa tukang cat yang dimaksud? Itu Hitler ya. Jadi, bersamaan dengan melihat bunga mekar, dia juga merasakan ngerinya mendengar pidato seorang pemimpin yang otoriter namanya Hitler ya. Hitler itu di Jerman. Nah, karena uh, lalu dia sadar bahwa tapi cuma yang kedua dia bilang, Aber nur das zweite. Jadi hanya hanya oleh yang kedua, oleh siapa? Oleh Hitler itulah aku didesak ke meja tulis ya. Drahmir zum Schreibertis. Jadi hanya hanya disebabkan oleh pimpinanku yang sejahat itulah Maka aku tergerak untuk menulis Jangan sampai misalnya Iin, Rodotur, dan juga yang lainnya ada di sini Menulis puisi itu disebabkan bunga yang mekar Tapi disebabkan karena kamu didesak oleh koruptor yang membuatmu harus marah Gitu kira-kira ya Maka kata Bre, ini adalah zaman buruk bagi puisi Sehingga tidak mungkin ada puisi yang indah Toh zamannya aja buruk di negara yang korup tidak mungkin ada puisi yang Indah, pasti puisi tentang korupsi gitulah ya, itu agak Agak sejenis doktrin, tapi juga itu kritik terhadap kehidupan kepengarangan Nah, kembali ke Ke Adrid Adrid juga e, melihatnya begitu gitu ya. Bahwa e, Kalau Adrid itu tidak menyerang sasrawannya e, Adrid itu menyerang negaranya sendiri Kalau Brecht itu kan Mengajak sasrawan untuk Yuk, lupakanlah soal bunga yang indah Lupakan pantai yang Menawan, lupakan gunung itu semua. Lupakan, kita harus mengubah keadaan, gitu ya. Kita harus mengubah keadaan. sastra adalah bagian yang bisa kita kerjakan untuk mengubah keadaan kita. Uh, apa anda, anda semua boleh memotong saya, ya? Kalau saya sedang, sedang bicara begini, jangan menunda-nunda gitu. Nanti pahalanya ditunda juga. Uh, ada inspirasi, tuh, <laughs> ada inspirasi langsung. Uh, Uh, Pak, saya uh, Pak, aduh, Pak, Pak kalau begini Pak kalau gitu itu nggak apa-apa ya. Itu juga kebagian bagi dosen juga seperti hanya saya senang kalau lagi ngomong ada yang memotong. Bahagianya adalah saya bisa minum kopi dulu gitu. <laughs> saya matikan dulu uh, layar saya. Ya maksudnya video saya supaya fokus ke layar uh, word saja karena biasanya kalau video juga aktif suara saya ngeresek katanya gitu dalam beberapa meeting kita teruskan ya kalau tidak ada pertanyaan karena saya sedang melihat ke layar anda uh, kalau mau bertanya langsung bersuara saja ya tidak usah angkat tangan dulu gitu oke okay, bagus silakan bapak ya. mau bertanya Ya. Uh, seperti yang bapak jelaskan bahwasannya apa uh, tokoh bridge itu mengatakan dia itu menyerang negaranya sendiri ya pak, dengan kritikan uh, beberapa hal lalu kan bapak sempat mengajari saya uh, di lingkungan kampus seperti mengkritik apa namanya sarana-sarana uh, yang dibangun ya. ya apakah itu bisa menjadi sebuah karya bagi kami pak dalam melakukan pengkritikan kayak seperti lebih baik toilet daripada tugu unta seperti itu. Oke, okay, ya itu bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi akan jauh lebih bagus kalau kamu menulis tentang apa sih makna sebuah tugu di sebuah kampus gitu ya. Jangan sebut kampus kita. Sana <laughs> karena se, hampir setiap kampus tuh belanja tugu loh. Belanja simbol ya. Dan simbol itu yang mengerikan dibangun di dekat dengan di dekat markas mahasiswa yang miskin sekali. Jadi Markas mahasiswa, PKM-PKM itu tidak terurus, kotor, gitu. toiletnya toiletnya jelek. Tapi kemudian kampus itu membangun uh, simbol-simbol menara-menara tertentu di samping PKM gitu ya. Simbol-simbol itu kemudian belanjanya sangat mahal loh. Ternyata pendidikan ini lebih menghargai sarana simbolik daripada manusia gitu ya. Manusia perlu pipis loh, perlu perlu toilet yang bersih. Tapi, tapi ternyata pendidikan tidak memperhatikan itu, mereka lebih senang. Katakanlah di sekolah membuat logo tuh turi Handayani yang bagus, tapi toiletnya bau gitu ya. Di kampus ada simbol-simbol tertentu, tapi tapi markas mahasiswanya kumuh lebih kumuh dari kos-kosan itu, bahkan lebih kumuh dari tempat para pegawai bangunannya sendiri gitu. Ya. <laughs> itu itu kan mestinya jadi puisi kalian gitu. Jadi puisi itu indah kalau menurut versi orang Jerman tadi, Better itu karena karena merespon keadaan gitu dan sehingga kita bisa membuat kritik terhadap keadaan kita puisi yang demikian insya Allah gitu ya akan menjadi bagian dari kritik yang meresahkan ya. keresahan itu bagian atau uh, salah satu cara untuk mengubah keadaan kan kalau pemerintah tidak dibuat resah mereka ya santai aja dengan korupsinya gitu ya para dosen tidak dibuat resah oleh mahasiswa mereka santai aja bisnis diktat bisnis buku bisnis belanja simbol simbol pendidikan yang gagah gitu <laughs> ya anda juga mungkin memperhatikan ada ada masjid misalnya. Masjid itu kan sarana ibadah ya. Tidak usah sebut kampus kita ya, kampus mana gitu. Yang menara rektoratnya lebih tinggi daripada menara masjidnya. Ada kan kampus begitu ya, itu kampus mana ya. Bukan kampus kita ya. Jadi menara itu kan simbol gitu ya. Tinggi, menjulang gitu. Sementara masjidnya ada di bawah gitu. Di kaki bukit lagi gitu di atas bukit yang mencolok terlihat langsung di jalan dari berbagai arah itu adalah menara yang tinggi sekali gitu, gagah sekali gitu. Ya. Terus untuk apa menara itu dibuat semahal-mahal sementara? Sementara masih tidak terlihat gitu ya. <laughs> misalnya gitu ya. Itu kan itu bisa jadi puisi yang baik sekali kalau kamu garap. gitu ya. Terus puisi sederhana misalnya, aku senang melihat menara yang yang menjulang gitu ya. Tetapi aku tidak tidak dapat menggunakan menara itu. Untuk apa? Dipinjam untuk naik, untuk mengambil buah mangga yang sedang berbuah di kebunku aja tidak bisa. Aku senang melihat menara yang tinggi, tapi aku tahu aku tidak juga bisa mencapai rembulan. Aku juga tidak bisa mengerjakan. Tugas-tugasku di dalam menara. Menara itu pada dasarnya menurutku tidak berguna sama sekali. Jadi... Kan beda ya, orang sasra enggak orang, orang yang bukan sasra gitu. Mereka mungkin yang jurusan lain bangga membanggakan bangga dirinya berfoto dengan latar menara itu. Kalau kalian kan sudah saatnya malu gitu. Kamu senang enggak foto dengan latar menara yang tinggi, ya yang merupakan simbol keangkuhan gitu. Simbol keborosan, simbol belanja besar-besaran. Yang maknanya tidak ada. Kan lebih baik foto di, di Warteg kan? Ya enggak, kalau saya enggak akan mau foto dengan latar latar kesombongan, latar kebodohan. Kalau saya ingin berfoto bersama rakyat yang yang uh, ya, ya. Orang-orang warteg memberi makna jelas tuh untuk mahasiswa mereka sanggup membuat makan apa yang lebih murah daripada McD gitu ya. Daripada rumah makan Padang gitu. Oh, warteg itu pahlawan untuk mahasiswa gitu ya. <guluh> daripada menara-menara yang tinggi gitu. Jadi puisi kalau menurut gerakan seperti Brecht tadi bukan untuk mencap, menceritakan bunga yang sedang mekar. Biarlah kita berdebar melihat bunga yang mekar, tapi ada yang harus membuat kita lebih berdebar lagi. Yakni ketika kemanusiaan tidak dihargai. Oke ya, setuju ya, saya kira semuanya. Setuju bahwa manusia lebih berharga daripada tugu, apapun makna tugu itu. Ada lagi pertanyaannya. mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang sudah berfoto dengan latar tugu-tugu itu ya. apa ini makanya? ya. bapak kan tadi bilang ya katanya kalau adik itu lebih mementingkan nilai daripada sampah itu sendiri. apakah ada lagi bukti yang seperti alfito? oke ya kalau gitu kita teruskan saja ya in ya. kan itu juga saya baru sedikit ya. teruskan ya. Sekali lagi saya ulang bahwa kelemahan Aldrid adalah melupakan kelebihan sastra sebagai realitas yang berbeda dari realitas sosial negaranya sendiri. Nah, kemudian ia menekankan bahwa talent is bad a subjective disposition that is brought to bear upon certain material. The material is independent of individual gift. And when it is lacking, genius and talent are on no avail. Jadi, kalau ini dibuat sederhana, Uh, ada sesuatu yang dia sebut material bagi sastra ya. Aspek material sastra ini dalam teori uh, Aldrid tadi, ini tidak benar-benar tergantung pada bakat. ya uh, Namun bakat menentukan kebermaknaan materi. Nah ini Aldrid menekankan agar pengarang itu, pengarang itu uh, membangun bakatnya dengan sungguh-sungguh, sehingga ia bisa memaknai materi. ya Misalnya, Uh, tadi uh, bagus itu sedang saya latih bakatnya gitu, untuk bisa membuat puisi uh, yang merespon materi. Semua orang melihat materi tugu ya, semua orang di kampus manapun gitu, bukan kampus kita saja. <laughs> melihat materinya, materinya ada tugu-tugu yang dibangun dengan mahal, biayanya mahal. Itu materinya, tapi... Uh, tetapi orang tentu uh, perlu perlu kesungguhan dalam bakat kesusahsaraannya untuk menggarap materi tadi gitu, apakah Materi tadi itu layak diangkat dalam sastra atau tidak? Itu tentu perlu bakat. Kalau tidak ada bakat, materi tadi tidak bermakna, ya. Kalau kamu tidak bertemu saya hari ini, tidak kuliah kritik sastra, tentu tunggu-tunggu tadi apa adanya saja tunggu atau kalian sombongkan sebagaimana orang-orang yang lugu memahami tunggu gitu. Setelah belajar, oh ternyata kita perlu perlu memahami tunggu sebagai bagian dari belanja yang tidak bermakna. Nah, itu kan tumbuh bakatnya untuk kritis itu. Ya. Jadi uh, nah ini tekanan-tekanan dari Adrid bahwa bahwa kita mesti juga me, uh, masuk kita di sini kalau kita pengarang ya kalau kita pengarang kita mesti mesti uh, membangun bakat kita sehingga kita sendiri yang me, bisa menentukan kebermaknaan materi-materi tertentu ya namun juga harus ditekankan materi yang dimaksud Adrid itu tidak sekedar itu tidak sekedar contoh tugu atau sesuatu yang kontras ya Menara Rektorat lebih lebih tinggi daripada menara masjid misalnya, lebih menonjol, lebih terlihat, bukan hanya itu. Adil juga melihat materi itu apa? Hubungan antara fiksi dan nilai-nilai masyarakat. Itu pun dia sebut materi. Jadi, relasinya. yang Jadi, bukan novelnya, bukan cerpennya, tapi hubungan antara cerpen atau nopel dengan nilai-nilai masyarakat. Itu yang dia sebut juga materi. Nah. Oke. Okay. Dan penulisan fiksi, ya fiksi, kita sebut begitu ya. Fiksi itu berarti meliputi tadi, cerpen, novel, penulisan fiksi, dengan kata lain. Uh, tak lebih dari usaha untuk memberikan nilai pada pengalaman manusia dalam masyarakatnya. ya Nah ini, ini juga bagian dari uh, apa yang disebut adil dengan istilah uh, materi, gitu ya. Paling tidak Anda uh, sekarang merasa diri sebagai sasrawan deh dan sedang di, di, dikritik oleh adil untuk berubah gitu. Ya, kalau kamu merasakan aku juga suka list cerpen suka Mister Novel, nah Adil itu sedang menasihati kita sebagai para sasrawan gitu dalam hal ini. Kita harus memberikan nilai loh, pada pengalaman manusia dalam masyarakatnya, ya. Jadi tujuan penulisan fiksi itu mesti memberikan nilai. Nah ini, ini tentu uh, uh, ya sasra menjadi sebuah sarana atas kepentingan tertentu kalau memakai teori begini ya. Oke, okay. tapi kemudian Adit tadi sudah saya bilang bahwa uh, Ia agak kritikus yang agak pesimistik dengan perkembangan sastra di Amerika Dan mungkin juga di Indonesia kalau kita memakai teori Aldrid ya Kalau kondisi negara kita masih macam ini ya, uh, Seperti hanya Amerika dalam setting 40an dari 50an Ya tidak mungkin ada sastra fiksi yang bagus kata Adit. Kita juga sama gitu. Keadaan kita begini kok gitu Uh, mungkin begini, sebagai contoh ya. Kalau hari ini uh, kita semua ada di Paris, apakah kita bisa menulis puisi lebih baik daripada saat kita ada di Serang? Ya, yeah. diin. Uh, kalau kamu hari ini melihat, uh, katakanlah situasinya sekarang juga pagi di sana ya. Melihat langit di Paris itu ungu loh. Lalu ada garis-garis awan di sana, ada sungai Sein, ada jembatan-jembatan dengan gemuk gembok cinta itu, ada Eiffel kamu kelihat dari jauh gitu ya. Ada orang-orang jalan kaki, ada yang menenteng anjing, ada yang ada yang sedang uh, asing dengan buku-buku. Pokoknya situasinya begitu deh Paris itu gitu ya. Apakah kamu terangsang nulis puisi yang lebih bagus daripada puisi yang kamu buat ketika kamu berada di depan alun-alun kota Serang? kelihatannya iya ya. Kelihatannya iya loh. Kamu bisa nulis puisi yang lebih bagus ya enggak? Iya. Iya. Kalau kamu sekarang lagi uh, umroh misalnya sedang jalan, meng, uh, umrohnya tidak sedang tidak sedang tawaf juga, maksudnya sedang jalan-jalan deh di Madinah lihat tasbih, lihat orang uh, belanja, lihat lihat macam-macam manusia gitu ya. Matahari lagi menerobos ke Nabawi itu alamnya macam itu. Ya. Kayaknya puisi kamu bagus deh gitu daripada kamu berada di Melintasi sebuah uh, gedung tua uh, di Serang, gedung pemerintahan yang kamu tahu dalam sebuah berita bahwa pejabatnya baru saja ditangkap masuk penjara gitu. Iya <laughs> <laughs> enggak? <laughs> Mungkinkah kamu bisa merasakan indahnya sisi uh, IIN sebagai orang Indonesia ketika menyadari bahwa latar IIN itu adalah seorang Indonesia yang kemanapun pergi tahu gedung itu korupsi, jalan ini dikorupsi, jembatan ini korupsi gitu. <laughs> ya... Jadi itu contoh-contoh sederhana ya. Jadi kenapa Pak Arif kalau ke luar negeri itu langsung membuat puisi sampai bisa banyak sekali gitu ya. Karena tiba-tiba ada latar sosial, latar latar eh, latar bagi manusia dalam hal ini saya sendiri yang yang jauh lebih baik daripada latar saya di Indonesia gitu. Nah, itu pengalaman otentik saya sendiri. Mungkin juga hal yang sama dirasakan oleh para pengarang di Amerika, mereka sulit beranjak sehingga karyanya begitu-begitu saja uh, di mata uh, uh, Adrid dan Adit akhirnya memaksa mereka untuk untuk memberi nilai yang lebih. Dalam hal ini dia bilang talent, ya, membangun bakat, gitu. Membangun bakat itu supaya uh, menerobos batas kesulitannya sendiri sebagai para sasrawan. Aldrid juga uh, dalam beberapa sumber yang tadi saya tayangkan itu uh, mengeritik pikiran-pikiran ortodok yang tidak berguna bagi estetika. Jadi uh, lihat bahwa Adil itu tidak sedang mengeritik karya sastra saja, tapi juga mengeritik negara dan juga mengeritik agama. Ya, tapi dia tidak sebut agama dengan maksud yang agama jelas. Dia sebutnya ortodoksi gitu. Ortodoksi itu apa ya dalam Indonesia dan Muslim itu mungkin menyebutnya pandangan-pandangan taklid gitu ya. Nah, pokoknya gitu deh, gitu. harus begitu deh. Gitu. Nah, uh, sikap beragama yang yang macam itu Itu meng, meng, menghalangi perkembangan sastra Contoh misalnya um, Apa namanya Di kampung itu ada haulan, ada apa lagi ya Panjang muludah, macam-macam acara gitu ya <laughs> Terus kamu hidup dengan latar yang di, dihidupkan oleh kakek nenekmu Ayah ibumu juga masih begitu Terus kamu juga mengulang uh, kehidupan beragama macam Nenek kakekmu dan juga ayah ibumu jadi kehidupan beragama itu seperti sebuah taklid gitu ya. Pokoknya gitu deh, misalnya saya tanya, Kamu orang Baros ya, kamu panjang mulut. Iya, panjang mulut. Panjang mulut sebenarnya apaan sih? Nggak tahu, Pak. Pokoknya gitu deh. Gitu <gih> ya. Itu ada sesuatu nilai yang sifatnya apa? ortodoks itu ya. Meski makna sebenarnya ortodoks tentu bukan itu. Ortodoks itu jauh lebih pandangan yang sifatnya sangat tradisional dan dipakai dipercaya, susah beranjak dari pandangan tradisional itu dan susah uh, memasuki modernisme, memasuki inovasi, memasuki pandangan baru saja gitu, itu ortodok tuh gitu, ya. dah dan kayak gitu, punah gitu, gitu ya gitu ya kira kira-kiralah, nah, kata kyainya juga begitu ya gitu aja gitu, jadi nggak bisa menerima pandangan lain. Gitu. Nah kehidupan macam itu juga ada di Amerika gitu dalam kehidupan beragama orang-orang itu tidak mau uh, belajar agama dengan lebih lebih baik sehingga hidup dalam ortodoksi uh, akhirnya apa keadaan begitu membuat membuat sastra juga sama tidak berkembang yang dia sebut pengarang itu kesulitan mencari e, nilai positif juga e, apa namanya pengarang itu susah mengembangkan keindahan dalam hal ini tidak berguna bagi estetika dia bilang oke okay, anda sekali lagi boleh bertanya sama memotong ya nah Adil itu harus kita ingat, mengkritik para penulis pada latar 1940-an ya, yang kalau kita uh, lintaskan, kita alihkan ke dalam latar Perancis, di zaman ini sebenarnya sedang lahirnya pandangan-pandangan uh, absurditas ya. Siapa yang tahu absurd? Ayo siapa, jawab dulu. Absurd itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Tidak beraturan bukan ya, Pak? Misalnya? Uh, absurd itu sama dengan abstrak tidak ya, Pak? Kalau saya memandangnya seperti itu, jadi iya. uh, berantakan. Begitu. Berantakan. Terus apa lagi? Kan ada sastra absurd ya. Di Perancis lahir di dalam alam yang... Alam 1940-an. Di Amerika, Aldrin tidak tidak tidak di dalam wilayah diskusi absurditas, tidak ya. Tapi di zaman yang sama, kan sama-sama juga habis Perang Dunia Kedua tuh Lagi Perang Dunia Kedua. Nah, di, di sana itu, uh, hmm, di Perancis malah yang berlahiran pikiran-pikiran tentang absurditas. Apa coba absurditas? Kita biasa bilang absurd, absurd banget. Hmm? ya Igin menjawab, mungkin sastra absurd itu sastra yang tidak masuk akal, ya Pak? itu masalah ya, tidak mm -hmm. masuk akal, maksudnya apa? Apa definisi iyi, tidak iyi. masuk akal? Misalnya gini, uh, uh, Pak Arif menyelam ke dasar uh, uh, laut Selat Sunda tidak memakai tabung gas oksigen, itu Pak Arif absurd banget, begitu maksudnya? Bisa tidak dipakai kata absurd di situ? Jadi yang tidak masuk ke logika akal gitu Pak? Kalau siin sih. Ya misalnya, contohnya tadi makanya saya uji dengan contoh Pak Arif itu bisa makan beling tiap hari gitu. Itu absurd tidak? Iya. Itu maksudnya? Iya terbaik. Tidak masuk akal gitu. Iya. Apalagi uh, ada huj hujan itu uh, hujan itu setelah jatuh ke bumi Itu tiba-tiba uh, apa ya bernyanyi di atas batu itu absurd dong. Karena dalam puisi juga begitu ya. Hujan jatuh ke batu dan bernyanyi di atas batu, itu absurd berarti? Tidak masuk akal? Iya, terus misalnya ada hujan batu gitu pada implis itu, itu contohnya, Pak ah, Hatiku selembar daun yang jatuh kata Sapa Joko Damono, itu absurd, tidak masuk akal Hah? Ah, Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni dirasihkannya rintik rintiknya kepada pohon berbunga itu tidak ada yang lebih Arif dari jam bulan ini, nah itu itu tidak masuk akal juga. Oke, jangan puisi dulu. Uh, Pak Arif bisa Pak Arif bisa hidup di dalam gua sebulan tanpa makan dan minum. Absurd, maksud tidak? Ya. Oke, baik. Uh, <laughs> hmm? Siapa yang punya pandangan lain? Benarkah absurd itu itu? Kayak orang sastra dan orang bahasa Indonesia tidak boleh salah lagi menggunakan kata absurd. Jangan bikin malu, Pak Arief. Absurd bukan itu, loh ya. Secara harfiah, memang arti sederhananya tidak masuk akal. Tetapi tidak masuk akal yang mana? Bukan tidak masuk akalnya orang menyelam ke dasar lautan tanpa tabung oksigen. Bukan yang itu. Tidak masuk akalnya yang mana? Oke. Masih menjawab, Ya, Mungkin banyak masuk akalnya itu karena hari menyelam ke laut tanpa tabung oksigen itu dirasa mustahil karena manusia butuh oksigen untuk menyelam ke air. Ya. oke okay, itu pandangan yang keliru ya. Jadi itu bukan absurd. <gifat> ya, kalau saya makan beling tiap hari bukan absurd. Saya menyelam ke dasar laut tidak pakai oksigen bukan absurd juga. Saya eh, apa namanya hujan tadi menyanyi nyanyi bukan absurd. Bukan itu absurd. Bukan itu harus kalian ha pahami latar kelahiran absurditas. Ya. Absurditas itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua. Kalau kita ke itu kan lahir pada akhir abad 19. Jadi pada tahun 1896-an, itu ada sebuah naskah drama Ubu Roy, judulnya. Ubu Sang Raja karya Alfred Jerry. Ya. Alfred jadi itu kalau tidak salah ada museumnya di Paris. ya. Peninggalan-peninggalan teaternya itu dimuseumkan. Nah, tapi kemudian ada juga yang mengatakan absurd itu eh, setingkat sama dengan... Eh, apa uh, surrealisme tadi ada yang bilang acak-acakan dari apa kewas gitu ya uh, ada juga yang mengatakan ekspresionisme seperti lukisan yang berantakan gitu ya uh, itu namanya ekspresionisme gitu ya nah kalau Abrams itu bilang uh, juga Harpan bilang bahwa surrealisme dan ekspresionisme itu hanyalah latar yang melahirkan absurd ya saya dulu pernah membaca serpen karya Kafka dari Jerman metamorfosis, sudah ada terjemahannya di Indonesia dari zaman dulu waktu saya, s 1 ya, sudah ada metamorfosis Nah, itu juga no, eh, cerpen yang diklaim oleh para ahli absurditas sebagai cerpen pertama absurd Cerpen pertama tentang absurditas itu adalah metamorfosis karya Kafka, trans-Kapka Tapi, eh, kemudian ini makin berkembang lagi di Perancis ya, karena eh, ada filosof namanya eh, Jean-Paul Sartre kamu tahu, falsaf uh, eksistensialis sebenarnya uh, juga ada seorang pengarang uh, novel namanya Albert Camus. Dia juga bersetuju dengan cara pandangan uh, uh, Sartre bahwa yang disebut dengan e, uh, absurd itu adalah saat manusia itu uh, menyadari bahwa dirinya itu terisolasi, terlempar ke sebuah dunia yang membuatnya terasing. Sadar tidak bahwa kamu tidak mengerti apa-apa tentang dunia ini gitu. Kamu awalnya dari keterasingan, ya. Kamu kan ketika alam pertama itu alam yang mengasingkan kamu, ya. Alam sebelum kamu hidup sekarang itu adalah alam asing gitu. Kamu tidak tahu apa-apa kok tentang alam tersebut, ya. Alam rahim kamu tahu tidak? Kamu terasing kok dengan alam pertama kamu. Gitu. Kamu dilemparkanlah kamu ke dalam dunia ini. Apa kamu sekarang mengerti dengan dunia ini? Sebenarnya kita sama-sama terasing dan kita dalam kesepiannya masing-masing dalam deritanya masing-masing tak kaya tak miskin semuanya punya derita masing-masing ya karena tidak ada satupun manusia yang dapat menjelaskan uh, tujuannya hidup di sini apa kamu kuliah di FKIP buat apa kamu belajar kritik sastra buat apa kamu baca puisi buat apa kamu baca novel buat apa ternyata itu semua dalam filsafatnya Sartre dan juga dalam pikirannya Kamus, ternyata kita tidak dapat memecahkan apa-apa nah itu yang disebut dengan absurd lebih sadar lagi absurd itu begini loh, ketika kita tidak bisa meninggalkan latar kita, ya Satria itu bilang bahwa kita itu ibarat aktor yang tidak bisa meninggalkan panggungnya. Tahu bahwa panggung kita itu sudah tidak tidak menyenangkan, tapi kita tidak bisa pergi dari panggung itu gitu. Ya. Jadi bukan soal menyelam tidak pakai oksigen ya bagus dan lain-lainnya. Kesadaran kita dalam keterasingan itu adalah yang disebut dengan absurd. Ya, karena karena gini loh, uh, dunia tempat manusia atau tempat kita semua terasing itu kan uh, Tidak punya makna yang dibawa oleh dunia itu sendiri ya. Tidak ada makna inherentnya gitu Kita bermula berangkat dari ketidakjelasan lalu akan menuju ketidakjelasan Memang agama menjawab bahwa tujuan kita ibadah kok Tujuan kita adalah ibadah kemudian tujuan kita juga ke akhirat gitu Kita, kita berharap ke surga misalnya gitu ya Itu jawaban agama tapi menurut kaum eksistensialis tidak kita tidak pernah tahu kita mau kemana gitu. Itu semua tidak jelas gitu ya. ya. Kalau kalian yang beragama ada jawabannya dari agama. Tapi bagi mereka yang berpahamkan eksistensialisme tidak tidak ada kejelasan apa-apa. Uh, dalam Demid Opsi Sisyphus itu karya kamus ya abed kamus uh, yang mengangkat tema Sisyphus. Sebenarnya Sisipus itu adalah sebuah pesan simbolik dari Yunani untuk bicara soal absurditas. Bahwa manusia itu ternyata tidak bisa mengubah dunia, tempat pengasingannya sendiri itu menjadi tempat yang membuatnya tidak lagi terasing. Bisa tidak kamu membuat dunia ini menjadi tempat yang yang membuat kamu tidak lagi terasing kok. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa meninggalkan dunia yang macam itu, ya kita sebenarnya ada dalam keadaan absurd. Gitu ya. ya. <laughs> Jadi sekali lagi, saya ulangi Kalau kita tahu dunia ini mengasingkan kita Dan kita sendiri tahu tidak ada jalan untuk meninggalkan dunia Maka kita ada dalam keadaan absurd yang sebenarnya Dan kata lain absurd tidak dipakai untuk untuk mengganti kata tidak masuk akal atau mustahil Tidak mungkin Pak Arief dapat menyelam tanpa tabung oksigen Tidak dapat kamu ganti kata tidak mungkin dengan absurd. Pak Arief absurd banget menyelam ke dasar laut tanpa tabung oksigen Bukan itu maksud absurditas ya uh, Saya tambahkan lagi Di latar tahun 1940-an Juga 1950-an kita mengenal Pengarang drama U Ijen uh, Ionesco uh, Ionesco ini Beberapa karyanya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Sejak dulu oleh uh, Kalau tidak salah saya ini KM atau WS Rendra ya Dan saya pernah uh, Menonton beberapa pementasan teater di STSI Bandung Di UPI sendiri senior saya ada yang memainkan drama-drama uh, UNESCO itu. Dan, kalau kita baca karya-karya aslinya, uh, misalnya drama apa ya aslinya ya? Misalnya, The Bad Soprano atau The Lesson gitu ya. Kita bisa menemukan misalnya, ada kata useless, ada kata absurd, eh apa, senseless ya. Uh, nah, useless itu tidak berguna. Senseless itu berarti tidak masuk akal ya. Nah, Ionesco juga sering dikhasalkan di dengan drama absurd karena dia mengangkat tema ketidakbergunaan dan ketidakmasuk akalan Ngomong-ngomong, sebenarnya puisi itu berguna atau tidak sih, Sepi? Sepi ya, itu berguna atau tidak sih? Jangan-jangan gitu, ya. uh, kamu bilang bahwa semua itu enggak ada gunanya kok. Ya, uh, rasanya lebih berguna kemampuan menjahit uh, kerudung daripada membaca puisi gitu ya enggak. E, bagus misalnya rasanya lebih berguna kemampuan e, apa ya membangun rumah gitu seorang tukang tukang bangunan daripada kemampuan menulis puisi gitu sehingga kamu sampai kepada kesadaran bahwa puisi itu uselessnya, tidak berguna <laughs> yes terus kamu juga sadar bahwa semua yang kita jalankan ini cinta misalnya ya sesuatu yang tidak masuk akal ya ngapain aku mencintai dia ya Ngapain dia mencintaiku itu semua tidak masuk akal. Itu namanya senseless ya. Nah, situasi itu, situasi-situasi yang diangkat oleh UNESCO itu adalah situasi absurd dalam versi UNESCO Apa sebabnya? UNESCO menjelaskan bahwa ini karena disebabkan keterputusan manusia dari akar metafisik. Kemudian akar religiositas. Juga aspek-aspek yang transcendental. Mungkin saja kita semua masih beragama sekarang. Tapi sebenarnya kita sudah tidak lagi punya akar metafisiknya kita sudah tidak benar-benar religius ya. Contohnya masih ngelakson orang di depan kita, itu tidak religius loh gitu. Lampu hijau, tentu orang tidak mungkin bertahan dalam lampu hijau. Kenapa kamu mengusirnya, menyuruhnya cepat-cepat? Tidak mungkin orang ngetem di situ, ya. Ketika kamu mengelaksa orang di depan kamu itu benar-benar apa ya? useless ya, tidak masuk akal ya, apa? Eh, tidak berguna lason tadi. Dan juga senseless, kamu tidak bisa masuk pikiran orang sehat gitu kenapa sih ngelakson orang di depan kamu tidak sopan amat gitu ya itu kasar banget tuh kelakson itu makanya diperaha kalau kamu ngelakson orang di depan kamu kamu dipenjara ya ngelakson orang tanpa alasan kamu dipenjara ya di Malaysia juga sama kamu ngelakson nih gitu orang di depan kamu e, sebenarnya ya saya pasti akan maju kenapa kamu ngelakson Orang yang depan yang tersinggung itu memotret uh, kendaraan kamu, laporkan ke polisi, kamu dipanggil oleh polisi. Gitu. Nah, uh, kalau kita juga, seperti itu sebenarnya kita juga ada dalam kondisi uh, kondisi yang aneh gitu ya. Kondisi yang uh, uh, ke, apa, terputus dari akar metafisika dan religiusitas kita gitu. Kan religiositas itu beda dengan agama loh. Religius itu apa menyayangi manusia gitu, sayang banget sama manusia ya. Kan yang di depan kamu itu manusia. Kenapa kamu klakson Berarti kamu tidak sayang kepada manusia. <laughs> nah, itu berarti kamu tidak religius lagi. Punya agama, tapi tidak religius. Nah, keterputusan itu adalah situasi kita ada dalam posisi uh, senseless. kehilangan akal. Hilangan akal sehat. Uh, kondisi ini sebenarnya makin parah kalau kita mengacu pada UNESCO itu apabila kamu mencemooh orang itu, ya uh, siapa ya, uh, iin misalnya bawa motor nih di depan kamu angkot lalu berhenti mendadak lalu kamu marah-marah di hati ya goblok dasar angkot belok nggak pakai sen gitu ya terus siapa lagi road tuh jana lihat bapak-bapak pakai motor pakai sen ke, ke kiri beloknya ke kanan kamu bilang dasar emak-emak padahal yang naik motornya bapak-bapak bukan emak-emak ya dasar emak-emak Pokoknya kamu marah-marah gitu ya. Nah, sikap kamu mencemooh manusia itu ciri kamu absud. Loh. <laughs> Dalam pikiran UNESCO, absurd di sini adalah kamu sudah kehilangan akal. Karena kalau kamu berakal, kamu akan bilang, ya namanya juga angkot. Ya, angkot di mana-mana gitu. Kalau kamu mengelason angkot, marahin angkot, emang angkot akan berubah. Seribu kali kamu mengelason angkot, emang angkot akan berubah. Kan tidak. Berarti akal kita harusnya sehat, bicara. Seharusnya kamu menjaga jarak dari angkot, karena angkot akan berhenti dimanapun, kapanpun, tanpa harus memakai sen, misalnya. Jadi yang salah bukan angkot, tuh, Tapi kamu, berarti, yang tidak pakai akal. Gitu, <gwriting> ya. Nah, e, jadi mencemooh itu adalah tindakan paling tragis dari manusia-manusia yang absurd dalam teori e, e, Ionesco. Kemudian kita mengenal juga dalam latar yang sama, dalam... Kita akan semakin paham, memahami latar uh, adri di Amerika. Kalau kita juga melihat misalnya perjalanan drama seperti Waiting for Godot, karya uh, Samuel Beckett, ya, Endgame, uh, itu juga sama karya Beckett. Itu karangan-karangan 1954, 1958. Itu juga sama, uh, mengangkat tema-tema absurditas dengan latar situasi negara dan bangsa mereka yang sedang chaos, yang sedang berantakan gitu ya. Uh, Waiting for Godot itu sudah terjemahkan oleh Bakti Sumanto di Indonesia. Saya baca terjemahannya, awal sekali membaca terjemahannya. Tapi sebelum membaca terjemahannya, saya uh, rasanya lebih pertama uh, menonton uh, menonton dramanya, kalau tidak salah dipentaskan oleh mahasiswa UNPAD, atau STSI, atau UPI. Saya, saya lupa ya, pokoknya Kita tahun 96-an ke sini, saya pernah menonton Waiting for Godot itu ya. Nah, drama ini menarik karena uh, yang diangkatnya adalah latar yang tidak rasional, ya. Kemudian tidak ada penalaran logis, kemudian alurnya juga tidak koheren. Ya. Ada dua orang, kan, yang sedang yang sedang menunggu seseorang bernama Godot. Sedangkan dua orang ini juga tidak tahu siapa itu Godot. Itu kan sesuatu yang absurd. Kalau Bagus dan Sepia lagi di dua duduk berduaan, lalu ngobrol, kita sebenarnya sedang menunggu siapa? Nunggu Pak Arief. Jelas, Pak Arief itu dikenali kalian. Tapi kalau kalian bilang, Bagus kata Sevian. Kamu nunggu siapa? Aku nunggu godot. Kamu, Sevian, nunggu siapa? Aku nunggu godot juga. Godot siapa sih? Ya, kita juga nggak tahu. Gila nggak kamu berdua? Hah? <laughs> nah, waiting for godot dramanya uh, sama Hebegit itu kira-kira bakal sampai itu. Rodotu tuh In lagi berdua. tuh bertanyain, kita sebenarnya mau ke mana? Kita mau ke... mau ke... Uh, hmm, apa ya? Cidung dung misalnya, terus kata roda Cidung dung apaan? Aku juga nggak tahu Cidung dung itu apa kata Iin, ya. Terus kita lagi nunggu siapa lagi? Kita sedang nunggu Sungkul. Siapa Sungkul? Ya aku juga nggak tahu. Kamu tahu siapa Sungkul? Nggak tahu. Jadi itu sampai titiknya sampai begitu. Absurditas yang diangkat oleh waiting pegodot Godot itu. Kita lagi nunggu Godot. Godot itu apa? Yang nggak tahu. Kamu tahu Godot ya nggak? Tapi kita sedang menunggunya kan? Iya. Terus siapa dia? Ya nggak tahu. Gila ya. <laughs> itu sudah gila, itu orang uh, Tapi mereka berusaha, ya dua tokoh ini berusaha mencari petunjuk untuk kebingungan mereka Sebenarnya, sebenarnya uh, kita itu mau apa? Ya memang, akhirnya kalau nonton Godot atau baca Godot itu, seakan-akan sebenarnya Saya juga sedang bertanya loh Sebenarnya yang saya tunggu-tunggu dalam hidup ini apa? Sesuatu yang entah kan? Ya seperti Godot itu juga saya Sepia sedang nunggu apa sih dalam hidup ini? hidup ini berguna nggak sih kamu nunggu apa sih bagus ini hidup itu sedang nunggu menungguin apa sih kamu kok masih hidup sampai sekarang lalu tuh kok masih masih hidup sih sampai sekarang nungguin apa sih sebenarnya gitu ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup menjawab <tuh> itu ya godot kata itu ya jadi apa yang diangkatnya irasional, ditas kelucuan ketidakpastian sesuatu yang tidak penting sama sekali tapi merupakan ini merupakan parodi dari kehidupan barat saat itu yang yang dalam sastra tentu tidak ada sebelum Beckett melakukannya tapi juga masyarakat barat dalam setting tahun sekian tidak hanya di Amerika tadi secara umum juga sampai ke e, Eropa ya di Perancis itu e, ada situasi orang-orang untuk untuk merasa kehilangan tujuan gitu. Oke. Okay. Jadi, semua itu, kalau kita pakai Abram, termasuk Abram juga mengomentari soal absurditas, itu dirancang untuk memproyeksikan keterasingan manusia, sekaligus sebuah usaha untuk mengomunikasikan hal-hal yang sebenarnya memang tidak dapat dikomunikasikan. Jadi, uh, sastra itu, sastra absurd itu adalah sebuah cara untuk mengomunikasikan apa yang tidak dapat dikomunikasikan. Harusnya kalau memakai Wittgenstein dalam filsafat bahasa Sesuatu yang tidak dapat dikomunikasikan Ya jangan dikomunikasikan Tapi orang-orang sastra tidak begitu Sesuatu yang tidak dapat dikomunikasikan Kita usahakan dapat dikomunikasikan juga <laughs> Gitu ya <laughs> Ya enggak? Kalau orang sastra begitu ya Kalau orang filsafat Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tidak usah dijelaskan Kalau orang sastra Cinta itu susah dijelaskan Tapi saya akan berusaha menjelaskannya Ya uh, seperti Sapardi berusaha menjelaskan aku yang mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak pernah disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada dengan isyarat yang pernah disampaikan uh, a -a, kayu kepada api yang menjadikannya abu itu kan cara orang sahara menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan gitu ya itu contoh yang contoh yang uh, secara harfiah ya tapi masuk dalam uh, situasi kritis sosial Eropa atau Barat saat 40-50-an, sesuatu yang tidak bisa dibicarakan itu adalah sesuatu yang yang tadi, yang memang hidup ini tidak masuk akal, tidak bisa dibicarakan, tapi kita bicarakan saja deh, ya? <tuh> ya enggak? Cinta itu masuk akal nggak Cinta, rindu, kangen, benci, eh, apalagi Kehidupan kalian sekarang apa? Cemburu masuk akal nggak sih? Enggak, tapi kita membicarakannya, gitu. Berarti kita membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Hidup ini berisi tentang pembicaraan-pembicaraan yang tidak jelas maknanya apa, gitu. Diincurhat surhat tentang, Aku cemburu banget tuh tahu enggak? Sepia, ya. gini, gini, gini, gini, gini. Sudah belajar absurditas kan? saya Sepia bilang, ngapain sih kamu ngomongin hal-hal yang tidak ada gunanya? Kan tidak ada gunanya absurditas itu. Eh apa? Cemburu itu sebenarnya. <laughs> gitu ya. Tapi ternyata kita hidup membicarakan hal yang tidak berguna. Ya. Nah, tapi kemudian, pada tahun 60-an, 70-an, eh, di Amerika, di dunia barat, itu kemudian berlahiran juga jalan lain dari sastra untuk begini loh. Ya absurditas juga bukan jalan membangun kesadaran bahwa kita tidak bermakna tidak berguna. Sebenarnya jalan terbaik adalah ya ya apa ya isi saja kehidupan ini se, semaksimal mungkin sehingga menghasilkan karya-karya yang bertumpu di atas ranah absurditas tetapi tidak berkesapa tentang absurditas lagi. Mereka merayakan situasi macam itu sastra macam ini sebutnya apa? Ayah dan Tahu tidak? Saya ulangi. Sasra yang bertumpu di atas sarana absurditas, tapi tidak lagi menjalan, tidak lagi mempertajam apa itu absurd, apa itu sesuatu yang disebut absurd. Uh, namun, namun, mereka merayakan justru absurditas itu sendiri, uh, tidak untuk berfilsafat lagi tentang absurd, tidak bersasra lagi. Pokoknya, ya, memang begitu, kita begitu saja, itu sebut sasra apa? Ayo, yang tahu tidak? <laughs> Yang bisa jawab? Ada sastra yang, ya gitu aja deh, pokoknya gitu aja nah, Selesai, sastra apa namanya? Itu sastra komik tuh itu Bukan komik gambar, bukan ya? Beda loh maknanya Bukan komik dalam pengertian gambar Apa ini? Gak apa, punten ini Jadi bukan komik dalam pengertian gambar-gambar, itu bukan Ada yang sebut definisi sastra komik Ya, ada pengertian begini, kehidupan ini komik Komik itu maksudnya gitu Misalnya, siapa di sini eh, Siapa lagi ya, yang kelihatan ini Karena masih ada layar saya Misalnya Vivi Vivi itu eh, melihat tetangganya naik eh, genting Karena lagi musim hujan ada yang bocor pasti Dan Tetangganya jatuh, Duk, jatuh ke lantai lalu mati lalu Vivi bilang, ya memang gitu manusia tuh Itu komik namanya itu pandangan komik Jadi kamu bisa membuat cerpen macam itu loh Pipi bagus bisa bikin cerpen macam itu Misalnya Aku melihat tetanggaku Naik genting e, Waklum lah Lagi musim hujan dan bocor Lalu dia jatuh Kepalanya pun berdarah di lantai Ya dia pun mati Selesai gitu Ya Terus orang-orang datang rame-rame gitu ya Aku makan kuaci di, di, di warung Lalu orang bertanya Siapa yang mati? nggak tahu kata kata aku gitu ya loh kok nggak tahu bukannya itu dekat rumah kamu oh iya tetanggaku gitu ya senapa dia mati tadi aku lihat naik genteng jatuh gitu terus terus naik genteng terus kamu ngapain yang ngelihat doang memang aku bisa memberikan nyawanya lagi kan nggak bisa terus kamu sekarang mau nguburin dia nggak usah banyak orang yang mau nguburin dia gitu ya. pokoknya itu komik banget gitu itu komik itu macam itu Pipi misalnya, katakanlah ya, uh, Pipi pulang dari, uh, anak saya ada yang komik loh, anak saya ada yang komik satu orang, yang bungsu itu komik, benar-benar komik hidupnya itu, jadi, dan dia, kayak ideologi gitu komik tuh, karena dia juga pembaca komik, <laughs> uh, jadi, kalau misalnya, dia kan pertama masuk ke SMP, uh, uh, al-mizan itu, dia ranking ke 27, bayangkan anak dosennya ranking ke 27 ya. <laughs> terus Cece, kamu korengi dua 27? terus kenapa kata dia <laughs> beda sama kakaknya kakaknya itu nggak pernah mau turun dari ranking satu dari sd sampai sma sekarang tidak mau ranking satu pernah turun karena gara-gara ada orang jakarta pinter pendatang gitu ya dia ranking kedua tuh dia stress banget ngedrop mentalnya jatuh hidup itu perfect gitu bagi si anak saya yang kakaknya anak saya yang kedua tapi yang bungsu itu paling aneh. Uh, Tahu nggak kacamatanya itu mahal-mahal. Dan setahun ini sudah 4 kali beli kacamata. Jadi dia minus 3 gitu. Uh, dia kirim surat ke saya dari pesantren. Ya uh, kacamatanya rusak gitu ya. Uh, rusak kan? Rusak. Rusak kenapa saya bilang? Tapi saya sudah curiga bahwa dia mungkin mau ping dijemput. Mau cek mata lagi. Saya ke sana ke pesantren. Ternyata tidak diizinkan untuk dibawa karena kacamatanya uh, patah ininya apa yang cangkulan ke telinganya itu terus saya bilang kamu udah patah lagi ini mah lo kacamata kamu ini piringnya aja 400.000 ribu lo terakhir yang beli ini Dia bilang ya emang kenapa kan harus patah namanya ke, ke eh, namanya namanya ke injek, orang patah jadi dia nggak akan bilang maaf ya nggak akan nggak anak saya itu tidak akan begitu maaf ya ini ini, ini. cucunya udah berusaha Nggak, nggak gitu anak saya yang bungsu itu. Emang harus patah. namanya keinjak Selesai gitu loh. Komik banget. Itu yang disebut komik. Bisa ya, Pipi me menghayati, masuk sasara komik ya. Sasara komik macam itu yang dimaksud dalam uh, bahasa kritik. Uh, uh, saya juga kadang-kadang komik ya. Uh, banyak orang bertanya, kamu udah semester 4 tiba-tiba tidak lanjut S3 ya. Saya cuma 4 semester di UNPAD, terus setelah itu kabur saja. Gitu. Sudah uh, ujian sampai bab 3 ujian, sidang uh, apa, usulan riset sudah sampai bab 3, tinggal bab 4, bab 5, setelah itu saya tidak lanjutkan lagi. Jadi sudah 3 tahun, ini saya tidak tidak melanjutkan apapun. Setiap ada orang bertanya, Rip, kalau teman-teman saya, kok ente nggak lanjutkan sih? yang nggak mau lah, bosen. Itu komik jawaban saya. Memang bosen salah. Ayolah kamu teruskan sayang banget. Ya udah enggak mau kok. Jadi jawaban saya selalu komik. Pak Ahmad Sepenan menyemangati saya. Ayolah, aku juga mau beresin. Ya lu aja beresin. Gue emang enggak. Gitu ya. Pak Kajur bilang, ayo ayolah, terusin lagi. Eh, lu aja yang terusin kalau mau." Pokoknya saya enggak pernah panjang lebar. Itu adalah jawaban-jawaban komik ya. Kamu kalau baca novel-nopel karya Iwan Simatupang seperti Jiara dan lain-lain, saya kira itu bukan novel eksistensialis dan juga bukan novel absurd ya. Menurut saya lebih pada sebuah komik. Kan ada seorang tokoh yang kisahkan misalnya lagi makan kuaci ya di pinggir jalan. Lalu ada orang sedang mengangkat keranda mayat ke arah kuburan. Si I, orang di warung itu bertanya, itu siapa yang mati? Nggak tahu kata orang itu. Pada itu istrinya yang mati. Kebayang nggak Sepia punya suami ya. Bagus gitu. Sepia meninggal. Terus di hari meninggal itu orang-orang ramai mengurus kamu gitu ya. Sementara si Bagus itu suamimu jalan ke warung terdekat makan kuaci, pesan uh, apa kopi gitu ya. Si warung itu juga warung pendatang baru tidak terlalu tahu warga di situ. T uh, lalu bertanya ke Bagus, "Mohon maaf Pak, ya, siapa yang meninggal kelihatannya keluar dari gang Bapak?" Enggak tahu kata Bagus itu ya padahal itu istrinya yang meninggal. Nah, itu bukan eksistensialisme itu uh, dalam situasi macam itu yang diangkat dalam novel-novel novel Iwan Simatoma, ya sebenarnya itu novel komik gitu ya. Kalau kamu mau membuat kajiannya, kajiannya itu adalah sastra komik namanya. ya Nah, itu bisa dipakai dalam, uh, dengan memakai landasan sejarah dari Abrams. Uh, misalnya saat dia mengomentari Stopan. Stopan itu salah satu pengarang drama juga. 1960-an, 70-an. eh uh, uh, Uh, uh, ini sastra komik itu juga sering disebut di dalam literatur uh, sastra Inggris khususnya dengan istilah black comedy atau black humor ya black humor atau komedi hitam atau humor hitam ya humor hitam um, uh, tetangga saya bunuh diri kenapa ya nggak tahu pingin aja kali <laughs> itu black gitu <laughs> gotik banget gitu ya mau <laughs> oh, bikin puisi macam itu uh, temanku uh, hmm, sama tingkat semester 3, semester 4 denganku, tiba-tiba dia memutuskan untuk hamil gitu ya. Uh, orang kan tidak mau hamil, dia malah ingin hamil. Terus dia, dia, dia saya tanya kenapa sih kamu hamil? Kamu belum nikah, aku suka aja hamil, pingin hamil. Aku merasa jadi perempuan kalau aku bisa hamil. Jawabannya begitu kok. <laughs> itu gila ya. Manusia mungkin ada yang seabsurd itu ya. Seblek, <laughs> seblek, komedi macam itu. Nah, kembali ke tadi ya. <tuh> Oke, okay. kita teruskan sedikit lagi ya. Saya sih berharap ini setengah sepuluh selesai. Saya percepat ya. Oke, okay. tadi sampai mana. Jadi ini membedakan situasi di Amerika dengan di Prancis ya. Nah, kita lihat sekarang saran-saran kritik. Kritik itu biasanya ujungnya adalah saran ya. Adrid itu adalah kritikus yang kemudian menekankan alternatif kepercayaan bahwa ya kalau misalnya gini ya kalau kalau benar tesisnya bahwa sastra baik hanya mungkin lahir di zaman yang baik dan sastra yang baik tidak mungkin lahir di zaman yang buruk kembali ke teori puisi beton tadi uh, berarti sastra dan kenyataan sosial itu uh, apa ya identik gitu. Ya. Identik ya Akbar ya. Di dalam masyarakat yang bodoh tidak mungkin kamu bisa membuat sastra sastra yang cerdas gitu. Pasti sastramu ikut-ikutan bodoh gitu lah kira-kira ya. Uh, kalau kamu percaya dengan itu, uh, kita bisa mengubahnya kata Adri, yakni membangun kepercayaan. Kepercayaan itu maksudnya apa? Kita percaya kita bisa lebih dari itu gitu. Ya. Kemudian dia juga menyarankan begini, sastra fiksi itu bisa juga coba teknik namanya jurnalisme dia sarankan untuk lari ke jurnalisme jadi membuat laporan-laporan saja gitu sastra itu ya laporan-laporan keadaan yang yang, uh, yang yang punya suara lain dari jurnalisme kalau jurnalisme kan cuma 5 w 1 h gitu ya nah fiksi bisa lebih memperdalam uh, kecenderungan jurnalistik untuk kita lebih menggali kehidupan ini gitu ya lebih dalam daripada seorang wartawan Kemudian saran dia lagi apa? Mengolah yang tersisa. Di, di karya sastra sebelum yang diamati di tahun 40-an itu, Adit menilai bahwa banyak novel novelis, cerpenis yang tidak menggarap atau meninggalkan tema homoseksualitas. Dan juga tentang hubungan ras yang berbeda. Nah, ini harus digali lagi kata Adrid ya. Nah, kalau di Indonesia misalnya apa sih yang tersisa yang kita sudah sudah tidak lagi menggarap. Kita garap lagi yuk misalnya apa nilai lokal gitu ya. Kearifan lokal apalagi uh, bahasa daerah mungkin menjadi warna dari uh, cerpen atau novel kita gitu. Kira-kira gitu ya saran al Nah ini uh, kemudian dia menyarankan penulisan dengan teknik murni. Teknik murni itu kelihat kelihatannya ini mengajak uh, pengarang untuk lari ke alam sastra semata dan adalah lupakan kenyataan kita gitu. Ya, kita kita masuk ke dalam kemurnian sasara semata. Nah, sampai pada karirnya yang uh, sudah senior, kemudian hari, uh, uh, Adir sebenarnya tidak, tidak menyesali masa mudanya sebagai kritikus yang idealis. Kenapa disebut idealis? Karena ia tidak mau hidup di dalam kenyataan yang asli. Ia membayangkan ada yang ideal untuk para sasrawan dan karya sastra itu sendiri. Sebagaimana yang tadi dia itu gitu ya. Jadi ia terlalu idealis. <tuh> ya, ya. Karena pada kenyataannya, pada 1950-an kan, eh, kamu bisa baca misalnya, begitu banyak pembunuhan di Amerika pada tahun itu, ternyata itu juga tidak dapat dipecahkan oleh para sasrawan. Bagaimana cara mencari jalan pemecahannya. Nah, kemudian kita juga mungkin bisa melontarkan kritik sebaliknya kepada Aldrid ya. Jadi, belajar kritik itu bukan menelan kritik orang, tapi kita harus mampu mengeritik sisi kritikus itu ya. Sama dengan belajar filsafat. Kalau kamu belajar filsafat, mempercayai filsafat, berarti kamu belum berfilsafat. Jadi, harusnya kamu dapat mengeritik filsafat juga. Nah, saya sering bertanya misalnya gini, mungkin kamu juga nanti bisa kembangkan sendiri apa yang bisa kamu e, kritik dari Aldrid ya. Menurut saya, Adit itu, uh, hmm, saya bisa bertanya begini: apakah kritik Adit itu disebabkan kurangnya nilai di masyarakat, ya? atau karena nilai-nilai tidak dia setujui? Saya ulangi, uh, apakah benar karena nilai-nilai di negara kita sudah sangat buruk, atau karena saya itu tidak menyukai nilai-nilai tersebut? Itu loh, ya, misalnya kalau di, di sebuah kampus. Uh, ada dekan, ada rektor yang mementingkan pembangunan tubuh daripada pembangun PKM, daripada membangun uh, hima, daripada membangun lantai HMJ, membangun toilet. Nah, apakah itu benar karena masyarakat kampus itu sudah kehilangan nilai kemanusiaan, atau karena kita sedang tidak setuju dengan nilai yang sedang dibangun oleh para pimpinan kita di kampus? Nah, gitu loh pertanyaannya ya. Penting juga tanyakan. Bisa dipahami, Bibi. <laughs> Bisa ya, Saya ulangi. Kalau kamu melakukan kritik terhadap keadaan, uh, uh, apa keadaan nilai kemanusiaan di kampusmu sendiri atau kampus orang lain yang rektor dan dekan dan kajurnya lebih mementingkan pembangunan simbolik daripada membangun manusia, apakah nilainya sudah sangat buruk, ataukah sebenar, sebenarnya kita tidak setuju dengan nilai tersebut? Nah, itu harus ditanyakan dulu. Ya. Jadi misalnya, saya termasuk orang yang tidak suka dengan tahlilan contoh gitu ya. Bukan tahlilannya jelek loh, tapi Pak Arifnya tidak setuju kan beda itu. Ngerti ya maksudnya? Ya. Jangan-jangan belanja tubuh itu baik-baik saja. Jadi harus dibedakan antara nilai yang baik dan ketidaksetujuan. Jangan-jangan bukan karena Belanja tubuh itu jelek, tapi karena saya Salah satu orang yang tidak suka dengan Atau tidak setuju dengan Pembangunan sarana simbolik Karena yang saya inginkan Ya kampus itu membangun manusia, bukan simboliknya ya. Nah Adrid menurut saya Tidak terlalu benar-benar meragukan fiksi Ia lebih banyak Meragukan negara dalam mana Amerika Bisa berubah saat itu Sehingga uh, ia memaksa sasrawan Untuk untuk uh, mencarikan jalan perubahan masyarakat, ya. Saya kira itu, ya. Silahkan yang mau ditanyakan. Kalau oh, ada yang tanyakan silahkan. Saya sudah buktikan presentasi. Oke, ini ada 15 orang, ya, dengan saya. Oke saya foto dulu layarnya ya. Silakan menayangkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.